Halo semuanya apa kabar selamat datang kembali di channel saya Alvaris Masih channel yang selalu membahas tentang cinta dan telepati teman-teman kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan menarik tentang telepati pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar pertanyaan yang luar biasa tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jangan lupa nyalakan loncengnya agar anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah share terima kasih banyak teman-teman semua semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan baik-baik saja amin oke teman-teman kita langsung saja bahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut pertanyaan yang pertama dia bertanya gini telepati kepada seseorang yang berteman di sosial media tapi belum pernah bertemu langsung bisa tidak telepati sebenarnya kepada siapa saja bisa orang yang sudah lama berteman di sosial media tapi belum pernah bertemu itu bisa asalkan orang itu tahu siapa kita pernah melihat kita atau kenal kita kita bisa lakukan telepati kepada dia Kenapa dia harus tahu siapa kita, kenapa dia harus kenal kita, kenapa dia harus pernah melihat kita Tujuannya ketika kita melakukan telepati, kita mengirim pesan, pesan itu masuk kepada dia dan dia terima Maka dia tahu siapa yang akan dia pikirkan, karena dia kenal kita, karena dia tahu siapa kita Kurang lebih seperti itu, jadi bisa teman-teman Untuk pertanyaan yang kedua, dia bertanya seperti ini Mengirim pesan telepati kepada teman kita yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu bisa tidak? Tentu bisa. Telepati kepada teman yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu bisa. Telepati kepada teman yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi bisa. Telepati kepada teman yang sudah bertahun-tahun tidak ada kabar pun bisa. Di saat melakukan telepati, usahakan buat pesan, ada kaitannya dengan kenangan kalian saat masih bersama dahulu. Kenapa seperti itu? Tujuannya untuk meningkatkan rasa rindu dia terhadap anda. Karena gini teman-teman, kita dengan teman yang sudah lama tidak bertemu, sudah bertahun-tahun, kita hanya bisa terhubung melalui kenangan-kenangan saat masih bersama dahulu. Kenangan-kenangan itulah yang menghubungkan kita dengan dia Dia hanya bisa mengingat kita melalui kenangan-kenangan itu Dan sebaliknya kita hanya bisa mengingat dia melalui kenangan-kenangan itu Jadi usahakan buat pesan itu ada kaitannya dengan kenangan-kenangan kalian saat masih bersama dahulu Kurang lebih seperti itu seperti itu teman-teman Oke teman-teman kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang ketiga pertanyaan yang ketiga dia bertanya seperti begini sebelum melakukan telepati bisa nggak kita mengirim pesan singkat terlebih dahulu kalau bisa pesan apa yang kita kirim bagaimana kalau kita tidak melakukan pesan singkat sebelum telepati kira-kira gimana Jadi gini, kita bisa mengirim pesan singkat sebelum melakukan telepati. Tujuannya untuk menghadirkan sosok kita di pikiran dia. Kalau kita chatting sama dia sebelum melakukan telepati selama lima menit, maka selama lima menit itu, sosok kita hadir di pikiran dia. Dia baca chatting kita, dia baca chat kita, maka dia memikirkan kita. Kemudian kita lakukan telepati untuk merubah persepsi dia terhadap kita. Yang tadinya... Dia anggap kita biasa-biasa saja Di saat kita lakukan telepati cinta Maka kita rubah Persepsi dia yang tadinya tidak cinta Menjadi cinta Kurang lebih seperti itu Kira-kira pesan apa yang kita kirim Isi pesan seperti apa Yang kita kirim kepada dia Sebelum kita melakukan telepati Kalau kita chatting Kira-kira isi chatnya seperti apa Sebenarnya isi chat itu bebas Teman-teman mau chatting apapun itu bebas Asalkan Jangan buat dia marah Jangan buat dia sakit hati Jangan buat dia kesal sama kita Contohnya gini teman-teman Kalau kita Pernah dibuat marah sama seseorang Kalau kita pernah dibuat sakit hati sama seseorang Dibuat kesal sama seseorang Jangankan kita melihat sosok itu kita melihat orang lain yang mirip dengan dia, maka akan terbayang di pikiran kita segala keburukan orang itu akan jelas di pikiran kita. Segala keburukannya akan muncul di pikiran kita karena pikiran bawah sadar kita sudah memprogram itu. Sehingga pikiran bawah sadar kita menganggap bahwa sosok itu sangat bahaya bagi kita. Karena dia pernah buat kita kecewa, dia pernah buat kita sedih. Jadi usahakan teman-teman, Usahakan teman-teman buat pesan yang jangan menyinggung atau membuat dia sakit hati Karena takutnya pikiran bawah sadar dia akan memprogram itu juga Sehingga ketika dia mengingat kita Maka pikiran bawah sadar dia akan menolak segala hal tentang kita Jadi usahakan buat pesan yang tidak pernah menyinggung atau menyakiti orang tersebut Sebelum kita melakukan telepati Dan kita juga bisa mengirim pesan singkat setelah telepati teman-teman bahkan itu lebih bagus teman-teman tujuannya tujuannya gini teman-teman kalau kita melakukan telepati cinta dan target kita sudah jatuh cinta terkadang teman-teman ketika dia sudah jatuh cinta dia pasti ragu untuk katakan apa yang sudah dia rasa tujuan dari kita melakukan pesan singkat setelah telepati tujuannya untuk dia bisa terbuka tentang apa yang sudah dia rasa teman-teman jadi teman-teman bisa mengirim pesan singkat sebelum telepati ataupun sesudah telepati. Dan tidak mengirim pesan singkat pun bisa teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman itulah tiga pertanyaan yang bisa saya bahas kali ini. Kurang lebih, kurang dan lebih saya minta maaf. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya Alfaris Masih. Bye.